Kronologi penangkapan mantan istri Andika Kangen Ben karena narkoba Dikutip dari suara.com Andika Kangen Ben kembali berhadapan dengan polisi Namun, kali ini bukan dirinya yang bermasalah Melainkan mantan istrinya, Hoi alias Caca karena narkoba Berdasarkan cerita yang dipaparkan Andika Kangen Ben Caca ditangkap pada selasa 9 Februari 2021 Ia diamankan polda Lampung di kawasan Antasari ia digerebek kemarin di kosan, kata adika kangen band kepada suara.com pada Rabu 10 Februari 2021. Dalam penangkapan itu, Caca tidak sendiri. Ia bersama seorang lelaki di kos-kosan tersebut. Saya dapat kabar dari teman, katanya mbak Caca digerebek sama cowok, ucap penyanyi 35 tahun tersebut. Adika kangen band juga mendapatkan informasi terkait bukti yang telah disita. Ia menduga narkoba jenis sabu menjadi salah satunya barang bukti banyak, gue sih taunya sabu, kalau nggak salah, terangnya penyanyi yang dijuluki babang tamfan ini, kini mau menuju ke polda lampung untuk mengetahui informasi lebih lanjut ia juga mengkhawatirkan kondisi anaknya sejauh ini saya belum dapat konfirmasi lagi karena mau ke polda, kasihan anak saya tuturnya ia belum tahu keberadaan anaknya dan menduga sang buah hati ikut dibawa ke kantor polisi Belum tahu, kayaknya ikut di polda, kasihan anak saya, ucapnya. Andika Kangan Ben menikahi Caca pada 9 Februari 2013. Dari pernikahan itu pasangan ini dikaruniai tiga anak. Namun, pada Juli 2017, Andika Kangan Ben menggugat Caca di pengadilan agama Lampung Selatan. Perceraian mereka diputuskan setelah pernikahan keduanya menginjak 5 tahun atau tepatnya pada Januari 2018.